kalau hati, setan yang masuk kepada kita, mungkin kita kuat setan bisikin telinga kita, kita kuat kadang-kadang tapi kalau setan sudah melalui istri, Pak ya, tidak sedikit orang yang soleh, Pak menteri yang soleh, soleh, nyantri, pakai peci, pakai apa soleh, nyantri, punya istri, masuk jadi pejabat, koruptor, ya ini artan siapa? Ada gesekan dari seorang perempuan. Gesekan dari seorang is, istri. Kesolehan bisa lentur dan luntur karena istri. Makanya setan ini masuk kepada Hawa. Hawa dibujuk dan dirayu. Dan Siti Hawa membujuk rayu. Kepada suaminya yaitu Nabi Adam alaihi. Sallam. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu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 Ayuhal hadirun Itakulloha haqatu qatihi Walatamutunna illa wa muslimun. Alhamdulillah Bi'inzatillah wa bi'kudratillah Kita semua masih Digerakkan oleh Allah Masih diberikan kesempatan Untuk menambah amal kebaikan Yang insyaAllah mudah-mudahan Nawaitu niat Baik kita semua hadir di tempat yang mulia ini Menjadikan amal ibadah yang makbul Amal ibadah yang senantiasa bisa membawa kita ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ya Allah ya robbal alamin Ibu dan bapak hadirin Kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Sebelum kita meneruskan Kita wajar sebagai umat muslim dan muslimat Bahwa pada saat ini Kita semua Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan penyakit ya yang disebut dengan virus corona ya. Ini Allah menurunkan kalau kita menyikapi itu, disikapi itu. Yang pertama, sikapi dulu dengan hati kita. Oh, ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati ya, jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, terkecuali ini semua ciptaan Allah, diadakan oleh Allah. Ini urusan hati. Yang sebetulnya urusan hati ini enggak harus diucapkan kalau di depan orang yang pada-pada tahu ya Cukup aja di dalam ha hati Tapi kalau seandainya di depan orang yang awam Ya kita harus membicarakannya ini hakikat Ini kejadian ini Allah yang mengatur Lalu kemudian si hati kita ini karena semua ini adalah makhluk Allah. Ya, ini makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Berarti gerak-geriknya itu tergantung Allah, gitu kan? Berarti kalau makhluk Allah si virus ini Ah, merusak dan tidak merusaknya Kena dan tidak kenanya Ini tergantung Allah Ini kata ha, hati kita Jadi Sikapi dengan hati dulu Supaya ini tidak Menjadikan virus iman Supaya tidak menjadikan virus akidah Jadi Bisa-bisa iman dan akidah seseorang Bisa apa Tandas bisa habis gitu, Pak ya. Dengan adanya musibah seperti ini. Jadi lupa Allahnya itu. Lupa Allah Allahnya, yang ada hanya usahanya. Yang ada hanya syariatnya saja gitu kan. Jadi lupa Allah Allahnya, orang sibuk gitu. Packing sana, packing sini. Usaha sana, usaha sini. Sementara hati sudah putus dengan Allah itu takut seperti itu gitu kan. Jadi ibadahnya ditinggalkan syariatnya muncul gitu kan. Bukan bukan nggak boleh tapi ini harus seimbang ya. Harus seimbang antara hati dengan lahiriah. Makanya hati ini jangan tahu-tahu ah saya punya Allah aja dari dari kapan kita hati kita punya Allah itu dari kapan kita harus sadar juga itu dari kapan kita punya Allah itu apa kita sebelum datangnya virus ini sudah hati ini sudah merasakan punya Allah enggak tahu-tahu gitu? ketika Allah berikan musibah ah oh, perasaan punya Allah apalagi mengaku punya Allah tetapi akhlaknya tidak sama dengan syariat Allah sepunya Allah, punya Allah gitu kan walaupun kita mengaku punya Allah tetapi kita akhlaknya jauh berbeda dengan apa, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah maaf seperti kita ya halnya punya barang yang jelek terus eh, jatuh jelek jatuh bagaimana sikap kita? paling untung, nah, udah aja biarin gitu kan tapi kalau barangnya jatuh, bagus. Bagus, mahal, barangnya jatuh. Wah, kita langsung cepat. Ambil reaksi beraksi gitu langsung cepat. Nah, kalau seandainya kita ini jauh dengan Allah, asalnya walau kita punya Allah, punya Allah yang punya siasa, punya Allah. Siap punya siap, Kita punya siapa? Punya Allah. Tetapi kita jelek di hadapan Allah, jatuh. Biarin, kata Allah. Kalau seandainya bagus kita berakhlak, budi, peker, dan bagus sebelumnya, maka ketika jatuh Allah angkat. Dan ketika Allah uji dengan berbagai musibah, ini merupakan ujian, bukan siksa. Bukan teguran, ini merupakan ujian yang akhirnya kalau orang yang beriman mendapatkan sebagai musibah seperti ini, contoh kalau seandainya ada orang muslimat yang terkena, seorang mukmin yang soleh juga terjangkit, sampai meninggal. Ini mati syahid dan kemudian Allah akan mengangkat harkat derajatnya di akhirat karena kesolehannya. Itu kan. Makanya sekarang ini uh, Pak Haji Al Arif masih muka hanteu gitu jadi ada, jadi kelihatannya diintip masih ada azannya. Kan yang lain udah pada apa? Ditutup ya. Al Manar udah Nutup gak ada Itu kan oh, Jadi akhirnya punya cerita gini Jadi ya kan Kalau orang ribut semuanya Kalau masjid ditutup Riuh Riuh masjid ditutup Kenapa ditutup riuh Pas dibuka Wah oh, iya, kan? Ketika dibuka riwuh. ketika ditutup Rariuh Biasanya umat muslim seperti itu, itu kan. Ya, ya ada yang bergerak ke arah sana, ada yang tidak, ya gitu kan. Tapi masih banyak, gitu kan. Ini sikapi dulu dengan hati kita. Takut dengan hatinya betul-betul gitu, tandas keimanannya gitu. Ya. Bagaimana menyikapi hati kita, pertamanya sebelum ini. Ini karena mungkin ini ada hasilnya. Mengingatkan saja, bukan mengasih pelajaran, tapi mengingatkan Isikan di dalam hati ayat Kul layusibana illa ma kata ballahulana Itu satu ya, ayat satu itu harus diisikan ya Itu untuk hati kita Jadi kul layusibana illa ma kata ballahulana Satu itu Kul ku anjid muhammad Layusibana muakena ka orang sedaya ila kata Bahaullah lana terkecuali etate sesuatu nugas dipastikan ku Allah. Jadi mau kena naon wae gitulah kejadian nuaya di alam dunia urang terkecuali etate nugas dipastikan ku gusti Allah eta di berarti nahate ulah ke ke ulah sion nahate mah itu kan awas ulah ulah jeng dohirna ya sih nahate ayat hakikat ya sikapi itu sikap kulli sibana ila kata kenapa orang ada kejadian sampai ada yang lima meninggal dalam surat ini ada mataun kali ada walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin Walakum sarang etata tepikin aranjin kb fil ardi di muka bumi mustaqorun ayat tempat untuk apa? Untuk berteduh, untuk tetap, wama mataun dan ada kebahagiaan sampai mana? Ilahin sampai waktu yang ditentukan. Ini ayat yang hancur. Ini ya surat al-Baqarah. Ilahin. Jadi semuanya ini ilahin. Punya punya waktu. Uh, Mang Ian punya waktu di dunia Atau sim kuring Punya waktu di dunia Ini kesehatannya Karena si kadang-kadang jelma Soksin, itu sin, iya gitu kan Tapi kan kaduh, aluh lah, Dan sebagainya gitu kan Ini isikan hati, jangan sampai hati ini Oh kita punya hin Mustaqorun Tempat, ulang tempat Diam, wamat ta'un Dan ada kebahagiaan, suka duka lah di dunia Ini ada suka, ada duka doka, kita ini kerbahagia, kerbunga Akhirnya, ilahin, sampai apa? sampai waktu yang ditentu tentukan ini Pak, Pak gaduh-gaduh waktunya hari dibikin bulan naon, tahun naon hari naon, udah jadi itu pasti ya sekalipun penyakit yang ganas gimana aja jantung gimana, beratnya sepunya Salah satu DKM di daerah Cigadung sampai ke dioperasinya udah berapa kali jantung Sudah tidak diharapkan bahwa dokter juga sudah bilang ini harus diikhlaskan Tapi sekarang biasa Biasa sekarang ini padahal itu jantung ini Wah sangat apa cepat kan dapat jantung ini. Kenapa? Karena ilahinnya belum sampai, waktu yang ditentukannya belum sampai, makanya hidup kembali, sehat kembali, bisa jadi imam kembali, bisa ceramah kembali. Ilahinnya belum sampai. Makanya kita tinggal tidak boleh terlalu khawatir, terlalu takut yang ketakutan yang luar biasa sehingga kita sampai lupa sama Allah. Ya? ya serakah kayak gimana lah supah -supah. yang diingatkan harus ada di rumah makan di rumah belajar di rumah tidur di rumah jual beli di rumah terus sholat jumat di rumah sholat di, di rumah semua di rumah itu mending kalau orang persiapannya cukup kalau nggak cukup ya kalau nggak cukup gimana yang habis ya habisnya saya nak pakuran Pak Haji itu napak pakuran ayat walana bluwana kum minal khaufi Pak Quran. kalau seandainya semua terjadi lima mata ujian subhanallah nih ya yang pertama melalui ayat itu Allah menguji minal khafi dengan sedikit ke ketakutan sararea jadi sieun takut Allah diuji ditatang virus corona, jadi ujian corona te ujian supaya jelemah hatena nasi siun ku makhluk pohok ka Allah tak lah mun ges di uji minal khaufi walju, ju ke bakal lapar naon sabab na e -e. tukang tani ges eren tani na sabab siun penyakit, tukang dagang bakal eren dagang na sabab siun penyakit ju jilemak, bakalkah seorang lapar lamun kan luka 2 ada repot oge nya, mudah-mudahan terjadi ujian luka 2 minal ju'i wanak si minal amwal kemudian kulantaran lalaparte wanak si minal amwali dikurangan harta nujualan, nah. terjadi jualan sabab gak ada yang beli ya pasar suci setengah main <laughs> karena ga ada yang pengunjung tukang online pun Grab, OJG ada yang naik, karena yang kuliah, yang kerja padahal libur. Ini nggak ada, nggak ada pemasukan, sudah semakin mengurang. Wanak seminal amwal Allah kurangi ini Allah kurangi, apanya? Kurangi kebutuhannya, dikurangi amwalnya hartanya dikurangan, Pak. Shock kan? ekurangan kurangan, 100000 amwali setelah 000000 dikurangan hartana, 000000 keseruan, 000000 ketabungan, 00000 negara sekte, 1000000 cana mahal, <tuh> amwali amwal kemudian nominal amwali, wal hartana, ke wal mulai, Satu persatu keluarganya, manusianya, 000000 amwali, gus ketika itu landas keimanan maka takut yang terakhir yaitu dajjal ketika orang sudah tidak semua tempat-tempat ibadah ditutup Ka'bah ditutup tempat sani kosong ya semua orang pakdak ketakutan, ngumpet semuanya, itu kan ah itu, jadi pada saat itu hatinya ini, hatinya ini, orang ini masih azan ini, ya Allah ya Karim semuanya ini hampir azan enggak, ah, satu persatu biasanya azan terawat gitu, lama-lama jadi pada enggak azan, nantinya, nauzubillah, suma Naudzubillah nauzubillah, tah ini hatinya, tanamkan di dalam hati kita semua bahwa tidak akan kena. Segala sesuatu di muka bumi ini terkecuali Sesuatu sudah dipastikan oleh Allah Yang kedua <tuh> <tuh> Banyak ya Itu tidak akan terjadi yang berat Yang apa dan tidak akan bisa menghindar dari apa? Dari keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak akan ada takdir kesalahan. Tidak akan ada takdir istilahnya e, keterakhiran. Tidak akan. Semuanya tepat pada saatnya, pada waktunya. Itu takdir pas datang kepada atau di sekitar atau di depan kita. Makanya apapun yang terjadi insya Allah. Kembalikan ayat. Ma Batilah. Kembali ke situ. Jadi kembalinya segala sesuatu ini ada ciptaan Allah Di mana Allah menciptakan sesuatu musibah Pasti di balik itu ada manfaatnya Ada manfaatnya kira-kira Ya bisa terjadi ilmu kita nambahan bertambah ya Yang kedua manfaatnya Terus kita selalu cuci tangan Ya kan? Walaupun memang pelajaran cuci tangan itu dari dulu juga udah. Udah ada dalam Islam pun sudah ada harus toharoh bersih, tapi kadang-kadang tidak seperti itu kan? Sekarang makan ada tuh, ya ada khusus, apalagi cuci di tiap masjid, mau disemprot lah, cuci, cuci tangan di rumah, ada cuci tangan ini mungkin ada rubba nama khulaktahada batilan, di balik musibah ini, ada sesuatu yang oleh kita sering ditinggalkan, itu apa, suci tangan, bagus kedua orang ini suka bersih-bersih masjid sejak jumatan di masjid, kemana kemarin masuk bagus rangin Pas masjidnya karpetnya disemprot semuanya, jadi wangi banget, wangi banget. Depannya disiap untuk cuci tangan, ya, nggak dibuka karpetnya, tapi disiap. Malahan masjidnya malah penuh, karena ada imbas dari Salman. Salman tutup, pindah ke begus langin yang lebih yang sudah biasa mungkin nggak enaknya, nggak enak dengar. Jadi yang kerja di Bromius, datang. Ah ini bangi, oh udah pak Ustaz steril, steril sudah. tadi di apa, disemprot, disapu, naun Alhamdulillah. Berarti semuanya ini hatinya betul takut sama Allah. Ah, terus lahiriahnya berusaha, berusaha, wajib berusahanya Jangan seperti begini. Wajib bagaimana? Kita umpamanya. Wah takut sama Allah, di depan ada banjir, wah saya mah punya Allah, diterjang aja banjir, gak boleh kan seperti itu Mati konyol kan, tetap aja kita harus mencari jalan dan celah Jadi selama kita masih ada cara, masih ada jalan, ya, masih ada jarak, masih ada usaha Kita usahakan aja, jangan dulu yang habis-habisan, usahakan aja minimal-minimal saja Tahu kalau seandainya udah yang minimal terus dipajukan Usaha ini disemprotkan, dibersihkan dikepelkah Terus atur dan lain sebagainya disuruh, Insya Allah itu kena syariat dan hakikat Alias hati tetap takut sama Allah Serahkan semua kepada Allah Bertawakal kepada Allah Nah terus hati kita, terus lahir ya, kita, Kita tetap kita ini berusaha dan berdo'a Berdoa, tak mudah-mudahan ya Allah, semoga kita semua diselamatkan dari musibah, dari wabah ini. Wabil khusus, jamaah majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah yang kurang sembuh, yang kurang sehat sembuhkan, yang sudah sehat semoga Engkau jaga ya Allah. Rahmati kami, rahmati kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Selamatkan kami Ya Allah Hindarkan kami Ya Allah Ya Allah Kami bukan takut mati Tetapi kami Ya Allah sadar Bahawa amal kami ini masih sedikit Ya Allah Tolonglah Ya Allah berikanlah kesempatan untuk bertobat Ya Allah Tolonglah Ya Allah beri kesempatan untuk dipanjangkan umur dan barokah ini Untuk memperbanyak amal ibadah kami Ya Allah Karena Ya Allah masih minim amal ibadah kami Ya Allah Semoga ini menjadikan peringatan bagi kami semua. menunjukkan berikan, berikan teguran bagi kami semua. Mungkin kami tadi sedang lalai. Mungkin kami sedang jarang ibadahnya. Karena terjadinya seperti ini musibah di sana, di sini. Mudah-mudahan ini menjadikan teguran. Pamecut, penyepret mudah-mudahan. Ya Allah, kami semuanya bisa istiqomah dalam ibadah. Berjamaah, istiqomah dalam solat, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam pengajian, istiqomah dalam sodako, istiqomah dalam seluruh kebahagiaan tahajud, dan Ya Allah, semoga semuanya mendapatkan lindungan dan dilindungi olehmu, Ya Rabbul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena bodoh, ya karena siratal ayo ya. Jadi kita harus sering berdoa dan sering berzikir ajalah. Jadi kalau seandainya kita sedang berzikir apapun yang terjadi insyaallah nikmat. Ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Fa azallahu masyaithan anha Fa azallahuma mangka ngagilincirkeun ka Nabi Adam sareng Siti Hawa syaa asyaitholu setan anha ti lebet surga fa akhrajahuma maka ngaluarkeun Allah ka ieu Nabi Adam sareng Siti Hawa mimma kana Tina perkara nu ayak Iya Nabi Adam sareng Siti Hawa fihi di dalam surga waqulna sareng ucap kaula saur Allah ihbitu kudu turun anjen Ba'dukum dukum aris sapalih nak aranjin libatin pikan sapalih nak musuh. Walakum sarang eta tetap pikan aranjin. Bil ardi di muka bumi mustakorun ayat tempat tetap puah mata unsur kebahagiaan ilahin tapi dibatas tapi kawat tu anu ditangtuken. Ilahi tapi waktu anu ditangtu, ditangtugen ini pegangan kita sebetulnya dalil supaya kita ini betul-betul menyadari tidak sombong, tidak merasa akan lama gitunya serakah ini dan itu dan akhirnya semuanya yang pintar juga mati, yang tinggi jabatannya juga mati, ulama hebat pun mati. Pejabat yang hebat pun mati, orang yang kaya pun su yang super kaya juga mati. Semuanya nggak ada yang gak mati. Urusannya ke sananya itu tergantung amal ibadahnya ketika di dunia. Maka yang harus kita pikirkan, amal kita nih, nah, amal kita semokan mati nih. Hanya beberapa tahun ke depan, mungkin kalau panjang usia kita. <tuh> Tidak akan begitu ratusan tahun itu ya Nah itu Nabi Adam, Ibu Bapak Ketika Nabi Adam sudah bumen-bumen di dalam surga Menikmati kenikmatan surga Dalam ayat ya Allah menyampaikan bahwa Kenikmatan surga itu Wala raat ainun Wala samiat udunun Jadi kenikmatan surga itu Segala sesuatu yang belum pernah kalian lihat ya. Juga yang belum kalian dengar Yang belum kalian cicipi Itu kenimatan surga Jadi kenimatan yang ada di muka bumi ini Walaupun beberapa lipat Kenikmatan yang ada di muka bumi Tidak akan sampai nikmatnya Senikmat yang ada Di surga Bahkan nanti Kalau seandainya kita Masuk surga Ada seorang Ulama yang Meriwayatkan Allah akan Menyuruh kepada ahli surga itu Coba kamu Menghayal atau melamun, mau apa kenikmatan yang kamu cicipi sekarang? Coba kenikmatan dunia aja, makan apa yang paling enak? Ya, kenikmatan apa yang paling nikmat di dunia? Semua ahli surga, apa merenung semuanya? Hmm, wah, membayangkan. Apa kenikmatan dunia yang nikmat? Apa yang bisa dipegang tapi luar biasa nikmatnya? Apa? Apa semuanya dibayangkan? Kata Allah, sudah semuanya bangun dari fikirannya. Coba lihatlah kenikmatan yang anda bayangkan itu bandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Ternyata itu tidak apa cek paribasat satay kukula kanikmatan surga. Ya nikmatnya surga ini sangat begitu banyak, begitu tinggi, begitu luas, begitu indah. Karena itu buat siapa orang-orang bertakwa kepada Allah. Makanya Nabi Adam ketika diam di surga dengan Siti Hawa itu, menurut sebagian riwayat ini, kalau ukuran dunia ini hanya dari duhur sampai asar. Kalau ukuran dunia, menurut sebagian riwayat, dari waktu duhur sampai waktu asar, Tapi kalau diukur dengan ukuran hari akhirat, itu nyampi ribuan tahun. Jadi bukan waktu yang sekilas pintas di surga itu menikmati surga. Nabi Adam cukup kenyang menikmati nikmat surga ini dan itu dan sebagainya. Cuman Allah tidak menyertakan makhluk lain selain Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tafsir bahwa surga itu bukan memulai, bukan tempat memulainya, berangkatnya manusia itu surga, tempat terakhir di mana kepulangan manusia. Maka Allah tidak menciptakan lain selain Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu sudah punya irodah, sudah punya rencana Allah ini ya. Lalu kemudian yang namanya setan, Pak. Yang namanya iblis, <tuh> dia itu punya rencana. Rencana apa? Rencana untuk menggagalkan kenikmatan Nabi Adam. Tujuan setan bukan untuk mengusir. Tujuan setan bukan untuk si Nabi Adam ini dengan Siti Hawa supaya diusir dari surga ke dunia, bukan tujuan setan. Tapi untuk menghancurkan harkat dan martabatnya Nabi Adam di mata Allah, ini punya rasa hasud nih, setan ini ya. Kenapa si setan itu, si iblis itu mempunyai rasa hasud dengki kepada Nabi Adam? Karena setan itu, si iblis itu diusirnya oleh Allah dari surga itu karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Oleh karena itu si setan dari sejak itu merasakan apa? Merasakan dia itu memusuhi Nabi Adam, memusuhi dan ingin mengkhianati, menghancurkan hidupnya Nabi Adam. Itu setan. Setan, setan udah di luar surga nih setan surga. setan ceritanya sebagian riwayat menceritakan bahwa di luar itu ada ular. Ada ular. Ada ular, ular ini ngobrol sama setan. Ya, pulang ngobrol sama setan. Lan saya gimana? Pengen masuk surga? Pengen ketemu Adam? Saya ingin penggodain Adam <laughs> supaya Adam tergelincir nih. Karena saya ini diusir dari surga ini karena Adam. Saya tidak mau sujud sama Adam. Saya ini godain Adam supaya Adam ini menjadi hina di hadapan Allah dan di hadapan malaikat. Cek -cek ular itu. Wah, oke okay, Bliss, oke okay, Tan, siap. Saya nanti anterin ke sana. Sekarang bisa masukkan Asal saya masuk ini kepala saya Masuk sana ke surga Nah setan masuk kepada apa Masuk setan ini Soktan amu masuk kepada e, Mulut saya Kata sih, mulut saya langsung Si ular itu menghap Setan ini masuk ke Mulutnya masuk, ini sebagian riwayat masuk ke dalam surga. Setelah masuk ke surga, Nabi Adam setan itu dimuntahkan oleh iblis. Setelah itu dimuntahkan oleh iblis dan setan nyari nyari karena surga itu luas sekali. Ya, yang dicari Nabi Adam. Iblis tahu betul bahwa Nabi Adam ini diperkenankan untuk dimana saja dan makan apa saja, terkecuali jangan mendekati buah huldi. Itu aja. Walatakrobu hadis itu. Dan janganlah kamu mendekati ini tangkohon ini ini yang dilarang. Nah kata iblis ini di kesempatan nih, kesempatan yang baik nih untuk menghancurkan Adam, untuk menghancurkan harkat dan martabatnya demi Adam menjadi mulai dari orang yang taat menjadi orang yang maksiat. Caranya ini Nabi Adam, Adam kamu harus ikut saya, ikut kemana? Ikut aja saya. Setelah ikut, kata iblis, dam, pohon apa ini? Ini adalah pohon kuldi. Oh, Rudy. Terus kamu nggak pengen itu mencicipi buahnya yang begitu indah dan uh indah nikmat luar biasa? Saya bukan tidak pengen tan, tapi saya ini kan dilarang oleh Allah. Allah mempersilahkan makan apa saja kenikmatan yang ada di surga ini, tapi ini satu ini gak boleh nih. Ah kata siapa gak boleh, mungkin kamu penafsirannya yang salah. Kan di situ ada khuldi, ini ada buah khuldi, Sajaroh ini namanya khuldi, artinya langgeng nih. Jadi kamu kalau diamin pohon itu, kamu itu enggak langgeng. Kalau makan justru kamu yang akan langgeng. Nah supaya kamu tidak langgeng di surga ini, supaya nanti di apa dipindahkan ke dunia, maka kamu dilarang makan buah ini. Gitu ya? Iya. Ah, masa? Wah, masuk akal nih. Kata Adam, masuk akal, setan. Kamu akan menggelincirkan saya, setan. Kamu akan menggoda saya. Udah sama sana, langsung Nabi Adam kuat, Pak. Ketika digoda oleh Iblis, setan, Nabi Adam Kok Habis, apa? Uh, akal, nah, Adam ini punya istri, sama Hawa. Kebetulan Siti Hawa ini lagi, apa istilah itu? Mau seperti orang yang idam itu, gitu kan? Yang idam itu, ah, Siti Hawa nih. Nah, Siti Hawa, hei Hawa, bagi apa? Eh, begini aja, Tan Kenapa kamu dari mana? Ya dari Adam Terus mau apa? Kamu nih Jalan-jalan nih, kamu tahu Pohon khuldi itu? Oh tahu sih. Kamu mau Pohon itu? Wah, saya mau Tapi suami saya Melarang, nih, karena Allah katanya melarang Ini kita makan Pohon khuldi itu Pak, dia lah. Kamu sebetulnya masalah itu ya, yang sebetulnya huldi itu langgeng. Kalau kamu makan huldi itu langgeng di surga, kalau kamu langgang di surga berarti langgeng dalam kenikmatan. Kalau kamu tidak langgeng berarti masuk dunia, maka kamu makan aja itu dimakan aja. Pak, kata siapa? Jadi tergoda lah, bujuk punya bujuk, rayu punya rayu. Siti Hawaiti datang ke Nabi Adam, ngolok ya, membujuk Nabi Adam.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 kita kan kadang-kadang di kita suka ada ramean kurban lah istrinya kurban ada kurban maaf ya ada suka ada kurban maaf ada kurban kalau seandainya panitia ini panitia nih maaf ya kalau seandainya panitia eh, saya terasa saya akan berangkat memotong kata istri saya e, pak kalau ada ininya bawa ya kalau ada telinganya bawa apa ya Dah dua kalau ada cokornya bawa apa ya tiga kalau ada itunya apa tuh apa ya buntutnya bawa apa ya waduh pesenan istri empat lagi motong saya pikirin lagi motong waduh ini jangan ditinggalin buat istri nih pesenin sama yang nyisit itu maka dehnya tak buntut tapi sakun maka dehnya eta pis tapi... sarakah pak jadi nggak mikirin orang orang lain pada ingin juga jadi enggak mau. Jadi apa? Takut minta karena sudah diambil. Allahu Akbar ya. Jadi biasanya kalau kita bisa menghadang godaan iblis. Tapi menghadapi godaan sang istri yang tercinta ini. Kadang-kadang kita bisa sarakah. Ya. Bisa sampai ke ini pak. Ini mah bukan di sini, enggak tahu di sini mah sampai sah kurban di sini ada orang yang aduh kelihatan di pesakan, si gana pesanan anak nak, mah nak topi ayah, nak topi ayahnya, nak topi ini sih ya Allah ya karim, kadang-kadang seperti itu di lapangan seperti, tapi kalau seandainya tanpa ada pesanan ataupun kita ini tidak tergoda dengan keinginan istri hanya sekedar dan seala kadarnya, kita wajarlah ya, kita akan aman kita tidak akan termasuk orang yang serakah, yang tamak ya, yang bisa apa, mengapa istilahnya menggunting kebutuhan orang lain orang lain juga sama ingin dan menginginkan kan gitu, seperti itu, maka di sini, iblis ini menggambarkan bahwa Nabi Adam tergoda oleh bukan dengan iblis langsung tetapi dengan istri istri istrina faajalahumasyaitan maka ketika itu Allah usir ya Nabi Adam dari surga di muka bumi ini kata Allah wakulnah bitu ba'dukum li ba'din adu ininya wakulnah dan ketika diucapkan berfirman kaula ya kami berfirman kata Allah eh bitu Turunlah Adam, ya. Dan kata orang Mu'tajilah itu ibitu, ya bukan bukan turun kata Mu'tajilah mah Dan kau ma. itu ibitu itu pindah pindah cina. hari turun mah dari atas ini mah pindah dari Bustan hiji kebun ke kebun yang lain. Jadi yang dimaksud ibitu di situ Nabi Adam itu sudah di sudah di dunia kata Mu'tajilah. Tetapi kata ahli sunnah an Zia di situ ibitu kata turun dari surga ke bu ke bumi katrid diingatkan ba'dukum ribadin adzun sebagian kalian ini akan menjadikanmu musuh terjadi ya di dunia ini akan satu sama lain saling memusuhi saling menghasudi contoh awalnya qabil dengan ha dengan Habir walakum fil ardi mustaqarrul Walakum lakum tetap bagi kalian ya Nabi Adam Siti Hawa beserta keturunannya fil ardi di muka bumi ini Mustaqorun ada tempat tinggalnya semuanya ada tempat tinggalnya Ilah mutaun dan ada kebahagiaannya alias ada suka ada duka ada bahagia ya ada tenang ada senang ada resah ada gelisah itu wajar itu ya sudah ditentukan oleh Allah semuanya sekarang sedang resah insyaallah nanti juga akan tenang kembali Ya, dan hati kita jangan coba tergoyah dan tergoyangkan. Hati tetap, hati tetap. Allah, Allah, Allah. Hati tuh, ya, lahir ya, gosok ini, masker ini dan sebagainya itu malahir. Hati mah, tetap aja, jangan sampai hilang keimanan kita. Allah, Allah, Allah. Maakukumah. Laman ku Allah dikitukin gitu kan nah, Hati singkan wat hari Ulah duki kencak putus sampai putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sampai kapan kita di dunia ini Ilahin sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Allah Pak Haji Payan tentu Gitu kan Terus ditentukan gitu kan Semuanya simpulin ditentukan Semuanya gak usah repot gak usah bingung lah ya Semuanya kalau ini Allah tidak izin satu tuh apa Satu jari pun hilang tidak akan pernah hilang sampai mati. Itu kalau Allah tidak izin, ya. Kalau Allah izin, ya, itulah yang... Dihadapi oleh kita dengan kesabaran-kesabaran itu ya penuh abbas syirizoh sobirin penuh dengan kesabaran. Kalau seandainya Allah menakdirkan kita menjadikan kita sebagai yang mendapatkan musibah, dijadikan sebagai pengangkat harkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah azan. Ya ya, mohon maaf. Ya Mudah-mudahan semuanya pertama harus sobirin, yang kedua zakirin, yang ketika konitin sobar dakirin kudu harus berdikir terus pada saat ini jangan sampai lupa Bapak di mana di kursi dimanapun berjalan semua semua dzikirin qanitin harus taat tetap taat, ibadah taat jangan sampai tinggalkan, jubah tinggalkan apa, semuanya enak, mati pun lagi sujud tonitin, tonitin, konitin jadi harus konitin, taat sadikin, jangan lupa kita berbuat kebaikan, sodakoh. ya sodakoh kita, sodakoh sodakoh dengan berbagai kebaikan insyaallah, semuanya akan diselamatkan oleh Allah insyaallah, semua akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian dan terima kasih Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Dirahmati oleh selamat dan sehat semuanya Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina azabannar Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim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 Suci bendera, panji nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. Darilah hari lawa. Ayo jaga enka eri darima wa lillahi lhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Wahai para mujahid fi sabi lillahi Tidakkah hati kita sakit ketika kalimat Tauhid berbakat? Kalimat yang adunan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat